Halo guys, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya binasya official dan di video kali ini Seperti biasa, ya, hari ini kita akan membaikkan video-video yang terbaru lagi oke kita langsung aja simak satu per satu oke okay, lanjut ke versiode kedua Oke okay, lanjut ke versi yang ketiga. Oke okay, lanjut ke versi keempat ya.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 jiwa oke okay, lanjut ke yang ketujuh Musik Ke ke delapan. Okay, lanjut ke persediaan ke-8 Oke, lanjut ke persediaan ke-9 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-11 ya. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-12. lanjut ke versi yang ketiga belas. Oke okay, lanjut ke persediaan ke-14 Oke okay, lanjut ke persediaan ke Oke lanjut ke persediaan ke-15 Oke, lanjut ke presiden yang ke-16. Oke okay, lanjut ke presiden ke-17. Oke okay, lanjut ke presiden ke-18. Terakhir saya Sakit dipesan, katakan janji jika nanti putra oh, sering rindu. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-19. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-20, ya.